kamu benar-benar belum pernah belum pernah in relationship sama orang belum. kok, kok yang, jadi yang, gini yang yang real life ya. kalau yang Maksudnya... oh, mah huh? online It's about my side yeah. the slide in that pussy It's about my yeah. It's about my side. Sambu Rasun Baraya Salehiana, oke. Ya, na, okay, na si Muring datangan bintang tamu. Oke, okay, biasanya uh. Riosun dari podcast oke. <laughs> Bisa kan bahasa Sunda? Oke, okay. kita silakan perkenalkan dulu bintang tamu kita yang satu sini. Ini adalah seorang mahasiswa abadi. <laughs> oke. Okay. Inilah dia. Saya kita mau tepuk tangan untuk Sky Senja Podcast. Oke, okay. silakan yang perkenalan dulu neng. Makai bahasa Sunda neng. Sampurasun. Rampes. Hm. <laughs> um, nih Rampes. Abdi Safa. Abdi biasa Rio Sunda, tapi teh. <laughs> Aduh, buntut nih, mah. Uh, kadang itu bahasa Sundanya kasar gitu, kayak takutnya nanti pendengarnya kayak "loh kok" bahasanya gini. Soalnya bahasa sunda <laughs> bahasa sunda biasanya yang bukan yang halus yang hmm. agak kasar gitu. Tapi kamu, tapi ngomong, -ngomong soal bahasa Sunda ya. Hmm. Kamu gini gak? Kalau aku sih waktu di, gak tahu sih kan lama di Bandung ya. Kalau di Bandung hmm. tuh gini. Biasanya dari kecil nggak tahu otomatis. Kalau misalnya sama cowok, ketika hmm. ngobrol bahasa Sunda, ya udah ngomong aja. Tapi ketimisan, eh mana kemana kak dia? dah naon? Ulin hayu, main bal gitu. Terus pasti tiba-tiba hmm. ada cewek misalkan manggil, iya, kenapa? Hmm. Langsung bahasa Indonesia otomatis. Gitu hmm. enggak teman-teman kamu. Jadi kalau, kalau kesannya itu kalau misalnya ngobrol sama bahasa bahasa Sunda ke cewek itu kayak yang kasar walaupun yang ya. biasa biasa juga. Tapi ketika ketika ngobrol jadi otomatis ngomongnya aku kamu ya gitu. Biasalah biasa lah bahasa Indonesia biasa. Tapi kalau ketika ceweknya itu ngobrol bahasa Sunda ngajakin otomatis ngobrol bahasa Sunda biasa. Tapi kalau enggak ya udah, tapi kalau automatically tau ini di Bandung ya, cowok Bandung itu biasa kalau ke cewek itu aku kamu segala macem Nah itu pas pertama kali aku kerja karta tuh Kan uh -huh. panggilnya gitu ya? Baper, orangnya baper, ya, baper. kok panggil aku, kamu? apa sih? Karena kan biasa aja gitu kan, di Bandung biasanya itu yeah. harus bisa Iya biasa Nah gini, jadi kan aku itu tinggalnya di Bogor Kebetulan ah. uh, Di Bogor itu bahasa Sundanya kan kasar ya uh, kalau di, di di di Jawa Barat itu mungkin tergolongnya bahasa Sundanya kasar gitu hmm. jadi biasanya kalau di rumah sama teman itu pakai bahasa Indonesia cuma waktu SD itu emang teman-temannya emang lingkungannya Sunda tapi itu pun ya cuma uang aing gitu uang aing mana urang gitu gitu hmm. paling tapi campur campur jadi nggak yang pior bahasa Sunda gitu campur bahasa Indonesia tapi kalau temen teman cowok karena aku SMP SMA itu di kota ya di kota Bogor itu kebanyakan Isik. orangnya mm, <laughs> sombong banget, kota Bogor, tapi ngomong bahasa Sunda gitu sama orang nah, lain kalo, sama kalo cowok di, gitu sama cowok enggak kok ini kalau di SMP SMA itu karena kebanyakan itu kan orang Bogor itu pendatang ya rata-rata uh -huh. yang yang ada di sekolahku itu orang pendatang gitu jadi yeah. yang pure Sundanya itu paling ya ada sih, cuma itu kita jadinya global aja ngomong global, nasional, ngomong <laughs> bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Sunda ya cuma pelajaran bahasa Sunda kayaknya. Ngomong-ngomong soal pendatang nih, aku nggak hmm. tahu ya kalau di Bogor kayak gimana, tapi kalau misalnya kebetulan kan aku tinggal di daerah Jatinangor, banyak orang gitu. kan. Terus kalau misalnya hmm. orang pendatang, kelihatan yang bukan orang Sunda tuh kelihatan gitu dia ganti kata ganti orang pertamanya tuh pakai aing segala macam pakai aing, aing tapi itu nggak iya. maks maksud make sense gitu heh nah makan apa ya. aing mau makan ini apaan gitu kayak nah, di telinga tuh gerget geli gitu gak nyambung iya. gitu iya nah kan aku kuliah juga di Jatinangor ya kebetulan ya oh juga gitu saat, ya iya <laughs> jadi kasih tahu lagi <laughs> ya pokoknya aku kuliah di salah di Jatinangor terus ya itu benar teman-temannya jadi pakai aing aingan gitu tapi kalau orang Sundanya yang kayak dia dari Bandung dari Garut dari sih sekitar situ biasanya kata gantinya pakainya jadi urang betul orang. emang lebih pas kan lebih pas uh -huh. terus ya, mereka emang, juga pakai aing kan tapi enggak ada situasional yang uh -huh. harus pakai itu enggak enggak harus selalu kalau lagi emosi biasanya pakai aing gitu <laughs> kalau misalkan yeah ngajakin makan, eh orang rek uh, makan di situ gitu, paling gitu sih. Nah, kalau, kalau itu tema, kamu kan kamu ngerasa gitu juga sama orang yang bukan orang sebelah tiba-tiba kata gantinya, jadi aing, pake, ngerasa greget nggak gitu, atau biasa aja? Enggak, kayak jadi kayak, Hah? kok aing? orang <laughs> nggak tahu sih. orang itu ya pernah pernah kayak, eh itu bahasanya kasar tahu cuma kan kalau keteman ya udah nggak apa apa gitu tapi kalau bukan itu yang concern tuh bukan itu nggak apa, apa apa bilang aing nggak apa apa bilang kasar tapi nempat hmm? gitu ada kayak kalau uh nggak -huh. bisa aduh aing baru baru bangun ya aing lapar gak gitu udah <laughs> beda <laughs> tapi kalau teman-teman aku sih biasanya dia yang uang aing itu biasanya emang terkontaminasi temen sundaku yang ngajarinnya sesat jadi ya udahlah dan biasanya tuh hmm, cowok-cowok ya, yang kayak gitu ya cewek, cewek sih, biasanya cewek sama cewek nah, kalau aku sih gak... aku seneng, lebih seneng dengernya cewek sih atau mungkin gara-gara cowok nggak aku perhatiin ya nah, kan kalau aku perhatiinnya cowok gitu jadi ya cewek-cowok kali ya <laughs> eh, Soalnya... gara -gara. Hah? ya apa kalau teman temen aku sih jadinya ikut orang ya, pakainya, kurang mane gitu. Hmm, Atau iya aku, ya, mm. aku kamu gua elu gitu. Oh iya sih. Tapi karena di Bandung tidak ada masalah itu, kata ganti pertama, kedua, ketiga rek maneh, mane, aku kamu saya kamu tidak ada. Tapi kalau di Jabodetabek itu bermasalah gitu. Iya, Seperti ternyata. pengalaman <laughs> Banyak orang baper. nah baper Ngomong-ngomong soal baper nih Kamu pernah baperin hmm? orang enggak sih? Enggak sih Kalau ngebaperin ya Kayaknya enggak hmm. <lacht> Oh maksudnya sih? Hmm. Kayaknya enggak deh Enggak sampai yang kayak orang itu baper sama aku Enggak pernah Tapi kalau uh... dibaperin sering Dibaperin tuh gimana tuh? <lacht> ya jadinya aku baper sama dia Oh, kayak, kayak gini ya Hai I love you ah gak gitu juga itu jijik gak itu gitu. kayak langsung gak ah, gitu. di blok <laughs> blok ya, jelas orang freak banget <laughs> itu freak freak freak banget tapi kan sekarang kan lagi zaman gitu yang orang biasa misalkan uh, dalam satu tahun terakhir ini kayaknya sih orang kan banyak yang ya kita kan lagi pandemi gini ya jadi orang oh. kenalan baru juga misalnya dari beberapa social media atau dating apps itu buat cari kenalan gue soalnya kan kita sibuk masing-masing kalau misalnya secara offline kan kita bisa misalkan makan, ketemu sama orang dikenalin sama orang, punya kenalan baru kan gitu bahkan yang kemarin-kemarin yang sempat-sempat uh, aku lihat beberapa remaja juga itu mengalami namanya pacaran online yang aku sampai sekarang bingung itu maksudnya pacaran online ya emang benar okay. sih sekarang Iya, apa oke okay, lah. Iya, bener sekarang. Oke okay lah, kayaknya. Oke okay kayaknya kamu pelaku pacaran online juga. Iya. <laughs> <Yeah>. Jadi <laughs> oh, nanti, nanti kalau pacaran online nikah online. Punya <laughs> itu juga. Jadi kan emang, emang zaman sekarang kan serba online kan. Hmm. Uh, pandemi ini uh, kayak hmm. sekolah online, kuliah online, kerja online, tambal ban online, <laughs> pacaran juga online itu gimana Hello. gimana itu itu gimana ketemunya gitu tapi okay. tapi tahu tahu jadi kayak virtual life gitu jadi kamu berhubungan sama dia tapi tahu wajah dan badan dia kan tahu tempat tinggal tau. dia di mana segala macam gitu tau, iya tapi ini bener. ada ada kisah dua kisah ada yang aku benar bener nggak tahu dia siapa terus okein aja pacaran sama yang aku udah tahu udah video callan ada jadi mau cerita yang mana nih? Wow, expert Anda berarti Anda sudah punya dua mantan pacar online ya? Wow, expert. Sebenarnya nggak tahu sih. Di Coba ya, mana yang, yang paling yang paling, yang paling yang paling terakhir yang mana? Yang video callan. Oh berarti yang membuat Anda galau beberapa waktu ini ya? Soalnya suaranya ini. suara galau gitu Ah uh, itu beda cerita. Oh. Oh, digalauin lagi sama pacar online lain? Gebetan online? Tidak. Oh, <laughs> cerita oh. yang mana nih banyak nih ceritanya soalnya. Yang, ya yang... kem... itu yang sampai yang penasaran tuh aneh tadi kan kalau misalnya kalau secara logis ya kalau bisa bisalah kan kayak dating apps juga pertama gitu kan kita chat kita mau lihat fotonya kita ngobrol video call akhirnya kan kopdar kan eh kopdar kamu tahu istilahnya nggak atau istilahnya oh. Oh, tau. Nah, Kirain up, istilahnya, "kalau lah istilah sekarang kan meet up ya, Kalau uh. <laughs> soalnya kopdar-kopdar darat." Nah, itu kan uh. akhirnya gitu kan. Berarti, kalau misalnya pacaran online, ya udah kita komitmen suka, ya udah online, akhirnya um, in relationship commitment gitu. Nanti suatu saat mungkin ketemu, karena kemarin aku sempat lihat ada salah satu seleb tweet, dia bilang dari Bandung, dia mau ke Jakarta. Mau ketemu pacarnya karena gue belum pernah ketemu selama 2 tahun. Oh, berarti dia sudah pacaran online 2 tahun. Begitu kan, logikanya ya. ya. Nah, ini yang aku bingung ini. Kamu nggak tahu itu siapa, itu siapa, tiba-tiba. In ini relationship sama ini gimana? Ini sangat unik ceritanya. Jadi, uh, ini tapi sebelum adanya COVID ya. ini aku tuh emang anaknya suka main aplikasi random chat. Random chat. Uh, hmm. Terus ketemulah sama orang ini, ya udah ngobrol, telepon, itu juga kayak iseng aja sebenarnya kalau yang ini. <laughs> dia, terus dia bilang kayak, oh, dia bilang apa? Ya? Dia nyaman gitu sama aku. Terus kayak, gimana kalau kita pacaran gitu kan? Terus aku kan orangnya suka iseng emang ya, suka jago hmm. anak ini. <laughs> terus aku, ya udah, iya gitu kan. <laughs> tanpa tahu dia itu kayak gimana, ya, aku cuma tahu suaranya sama uh, namanya, ya sebatas itu. sama oh sama tinggalnya di mana, tinggalnya di Jakarta kalau nggak salah dia itu, Bekasi ya, Jabodetabek lah masih Jabodetabek, terus ya cuma tahu itu doang terus ya, itu baru dua hari kita teleponan, terus dia nembak aku yahin terus di ya udah kayak pacaran lain tuh kayak LDRan gitu loh kayak, Udah makan belum Udah ini belum ya sebatas gitu doang Terus telefonan cerita Pacaran kangen band ya Pacaran kangen band Kangen band gimana? Lagu kangen band masa gak tau kangen band? Tau kangen band gak? Kamu dengan ha? siapa Kamu dimana dengan siapa Sekarang berpunat Nanti karaoke session beda lagi lah Banyak pacaran kayak gitu Iya sebatas gitu Udah kan? Terus di hari kelima, tuh keren foto kan. <laughs> aku tahu aku yang jahat kayaknya. Kamu putusin gara-gara lihat fotonya. Astagfirullah. <laughs> Emang. Aduh, padahal aku juga gak cantik-cantik amat ya. Ya harusnya aku sadar diri gitu. Tapi aku jahat gitu. kayak Dia ditunjukin fotonya itu aku kayak, kok, maaf ya ini mah. Eh, uh, kok kayak om-om gitu, -om, takut kan? Yeah. <laughs> aku takut, aku takut. Emang suka, emang suka dapat batunya gitu Terus, aku kan bingung nih, kayak ya anjir, takut ini gimana ya? Uh, gara-gara iseng-iseng doang kayak gini. Hmm. Terus akhirnya aku kan itu kan konteksnya masih ya, baru berapa hari ya, lima hari lah. Pokoknya, uh, terus aku bilang ke dia gitu. Itu aku mikir dulu, kan? Gak langsung kayak dia ngirim papnya, terus langsung putusin. Gak jadi, aku kayak sehari. Aku kayak mikir gimana ya caranya, terus aku dengan tekad kuat. Aku bilang ke dia, oh, "Maaf, kayaknya kita jadi temen aja ya." Setelah kemarin aku pikir-pikir, kayaknya kita lebih asik deh jadi temen daripada jadi pacar. Omongan buaya-buaya wanita itu seperti itu, mau putusnya. Terus ya udah akhirnya aku putus sama dia, aku hapus line. Udah move-nya ke line kan, cuma lain doang, juga ke sosmed lain. Oh aku, aku hapus line dan aku hapus aplikasi random chat itu. Nah, itu terburuk, itu, gar, itu, itu berarti komitmen uh, relationship-nya karena iseng doang berarti ya? Iya nah terus kalau itu yang lama berapa lama yang pacaran on, on, on, online yang real itu emang real prinsipnya berapa lama seminggu <tuk> yang yang satu lagi seminggu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> tapi itu itu yang yang satu lagi ini yang kamu beneran naksir dia atau enggak? berarti sekarang masih keep in touch ya uh, udah enggak sih terakhir oh, kali itu dia udah punya pacar kan pacar real bukan pacar online pacaran online juga tuh kayaknya, soalnya dia <laughs> LD, <laughs> salah, tapi kocak sih sama yang yang aku tahu mukanya, dia kalau yang ini aku tahunya dari Twitter. Awalnya hmm, karena lost language aku itu tuh word of affirmation, uh, affirmation. Hmm. Ya. <coughs> maaf ya bahasa Inggrisnya, <laughs> jadi uh, ibarat katanya aku tuh seseorang yang haus akan kata-kata uh, manis, gitu. <laughs> kayak, I'm proud of you. Terus kayak, ya gitu kata-kata kayak -kata gitu. Nah, di orang ini tuh kayak care banget sama aku. Emang, awalnya aku biasa aja kan ke dia. Cuman karena, jadi lebih lama PDKTN-nya daripada jadian ya. Beneran? -nya uh. itu nya tuh hampir sebulan. deh normal itu, intense, itu normal ya. hmm. iya, intense intense, GDM tuh jadi sebelum move tuh kan gdm tuh kayak dia suka nge suka merhatiin aku nge apa, hmm. terus kayak ya cowok-cowok pada umumnya lah oh saya tidak, saya tidak seperti itu lanjut ya kan, so pada umumnya saya, saya, bukan, <laughs> saya bukan cowok umum saya biasa di orang aneh itu peculiar, aneh soal sedari kecil ya saya bukan cowok lanjut Iya, pokoknya itulah nah, dia kayak dia kayak perhatian terus dia bilang dia suka suara aku gitu nah, ya gitulah pokoknya. akhirnya akhirnya hmm, waktu itu tuh aku mau diakses Twitter kalau gak salah ya mau eh gak, deh pokoknya akhirnya move deh ke Telegram terus teleponan terus aku oh nggak jadi move nya itu aku tuh mau nyanyiin dia karena kan aku suka nyanyi-nyanyi ya nyanyi. uh, oke okay. nah, nah aku uplak uh, ke telegram gitu modusnya bagus ya lalu terus yeah, telegram yeah. nyanyiin terus, nyanyi terus akhirnya dia bilang kayak oh, oh bagus ya yeah. yeah, yeah, aku, aku suka suaranya gitu kayak oh, yeah. terus kayak um, kayaknya um, gimana kalau kita ngobrol aja di telepon gitu kan Ya udah aku yakin aja, kan? Ya, aku emang anaknya iya iya aja gitu. Si bodoh ini, emang terus. Um, terus ya, udah kan teleponan lama, uh, terus cerita-cerita. Terus aku kayak masih, kayak langsung kayak gini kayak ngerasa, ih, ada yang ngedengerin cerita aku, ih, ada yang care lah sama aku gitu lah. Biasalah, haus-haus akan kasih sayang kan gitu ya, <laughs> ada yang care gitu kan. Terus ya udah kayaknya kan sama dia makin nyaman gitu. Hmm. Terus dia bilang lah di suatu ketika itu, kayaknya gimana kalau kita coba jalanin pacaran. Ya, dia bilang, gimana kalau kita coba jalanin. Ya aku kan kayak, ah jalanin apa? Iya jalanin. Ah, kita coba pacaran gitu. Terus, <laughs> uh, terus aku kayak, Um, karena aku kan kayak udah agak sedikit baper kan sama dia oh iya yeah, boleh <laughs> terus yaudah, kayak udah nyanyi nggak nyanyi nggak habis itu nyanyi masih suka VN dia kayak mas Pam VN nyanyi walaupun suara aku gitu dia kayak oh iya suara kamu bagus loh <laughs> aku suka kok kamu nyanyi loh. masih kayak biasa aja terus lama kelamaan dia makin mungkin emang dia cuma penasaran doang ya sama aku udah mungkin pas udah pacaran kayak wah anaknya tidak menarik ternyata <laughs> terus dia makin suka ngilang-ngilang gitu padahal aku tahu nih jadwalnya dia tuh kayak ngapain aja seharian itu gitu kayak masa nggak ada sih waktu sedikit doang buat balas chat balas chatnya paling di jam-jam aku nggak sampai hafal dia balas chat jam-jam berapa aja gitu terus kayak ya udah cuma jam segitu Terus aku ingat banget itu setiap jam 10 malam uh, udah kayak lost uang. Itu tuh kayak chatan kita tuh kayak cuma sejam, dua jam udah. Dari seharian itu yang aku tungguin cuma kayak balasnya juga cuma pendek-pendek. Terus aku kan makin galau kan ya biasa kayak kenapa sih kok berubah banget padahal dulu gak kayak gini gitu kan. Terus udah Putus aja. Kamu putusin lagi? Enggak. enggak gini. Aku nanya ke dia. Ehm, kamu maunya keibingannya sih kok. Aku rasa kamu kayak gimana gitu. Kayak ada yang berubah. Kamu nggak nyaman sama aku. Gitu-gitu lah. -gitu, gitu, terus dia kayak. Enggak aku cuma lagi ini aja sibuk. Olahraga dan lain-lain. <laughs> terus gitulah. Ditambah lagi puasa juga waktu itu. Terus ya udah kan udah tuh baikkan lagi kan dia sok-sok perhatian lagi tuh dalam seminggu itu berarti bukan nah seminggu sih berarti lebih dari seminggu sih 10 10 hari ya, 10 sepuluh hari mencari sepuluh hari, 10 hari. 10 hari ya. <laughs> pokoknya lebih dari seminggu sih terus uh, beberapa hari kemudian dia kayak ngilang lagi terus setiap telepon dia kayak ngantuk gitu video call cuma beberapa menit kayak beda banget sama awal, terus aku tanya lagi jadi kamu maunya gimana sih aku bingung kalau kamu kayak gini terus kan apa yang salah dari aku gitu-gitulah, dia cewek <laughs> terus dia bilang sejujurnya aku belum siap pacaran wah itu aku pernah menerima itu, bocot itu Ter ya, udah udah situ aku oh, kayak yeah. Aku kan tidak ingin memaksakan kehendak ya. Jadi ya udah dari situ putus. Terus oh. Iya. Aku galau. Ter terus delete, terus uh, terus delete Twitter, uninstall Instagram gitu, and enggak. Telegram. Enggak. yang itu nggak masih masih kontakan sih terakhir kali kayak ngecat-ngecat, Cuma dia kan balasnya kan sebeduk sekali ya. <laughs> Jadi ya udah gitu aja. Oh masih baper ya waktu itu sih masih ya. Oh, berarti kalian jadi itu kayak gini ya. Kan pas Ramadan tuh ya, mm -hmm. 10 hari ya. Jadi pas Ramadan mm -hmm. terus tiba-tiba malam oh, lewatul qadar. Pas. Uh -huh. pas mau malam lebaran. Itu lebar. Oh pas mau lebaran. Mm -hmm. Pas mau lebaran okay. itu putus. Terus momennya, momennya itu mengucapin uh, apa? Eh tunggu sama dia mah bukan lebaran. Maaf maaf maaf. Mam melainlah qadar, <laughs> dua tadi kebenar. Jadi Allah ngasih itu Laila tul qadar, <laughs> tahun baru kebumi bukan? Qadar, buk. bukan, bukan. itu tahun baru, tahun baru, tahun baru. Tapi dia itu suka puasa Senin, Kamis. Jadi aku ingatnya puasa, maaf. Kalau yang puasa itu sama yang yang baru-baru ini. <laughs> ya Allah, berarti ada pacar online ketiga ini? Enggak, enggak, enggak. enggak sama pacarnya. Ini apa lagi? Wah, kisah hmm. Anda memang banyak. Ini apa yang online. ketiga? Hanya online juga? Hanya online. Hanya apa ya? Enggak gebetan juga. Hanya... Enggak sebutannya apa. Pokoknya saya baper sama dia. Dianya ternyata buaya. <laughs> buaya, online. buaya online. Wah, ada nah, istilah apa? Buaya online. Hei, eh, gimana lagunya? Buaya online. Buaya darat buset aku seribu lagi nah, ini mana buaya online udah kamu bikin lagu lah jadi apa apa buaya buaya online nanti minta royalty nanti udah karena kamu seneng nyanyi bikin lagu lelaki buaya online bentar kena copyright dong lah, kan itu apa? apa namanya? Um, lagi ya, apa? lah enggak lah kan itu namanya itu version di situ aja buaya online version apa gitu nggak akan apalagi terus kalau misalnya cover kan nggak akan apalagiat juga masih punya hak dia jadi ya udah mau bikin lagu lah album dari sini judulnya buaya online buaya Lelaki buaya online oke itu balik lagi ke yang cerita itu buset gitu kan iya pokoknya ya iya buset gimana harus sih Bisa takut tertipu lagi. Nah itu deh, tadi nungguin itu dua kali, gak dibales mulu nih hitnya nih, aduh. Kurang, uh, ya, misalnya, kurang. Belum, ya belum masih, tapi ya udahlah. Berarti kita, buat yang dengerin buat pendengar yang kita, buat ada cerita juga ini, ternyata pacaran online is real. Mungkin karena pandemi ini juga jadi gak bisa ketemu. Tapi aku yakin dengan mantan-mantan kamu yang kemarin pasti ada rencana buat ketemu kan tadinya iya cuman gak sama. jadi atau enggak ada rencana mau ketemuan ada ada sama yang kedua ini ada Jadi kan dia misalnya tangsel kan Tangerang. aku di Bogor hmm. kan. terus dia bilang kayak ayo kalau pandemi udah selesai kita ketemu eh sebelum pandemi selesai hubungan kita yang udah selesai paham paham oke oke ya itulah berarti ya. emang pacaran online itu ada ya, emang sekarang orang gitu ya tapi ya okay. balik lagi kalau buat aku pribadi, sih, ya lebih baik kalau diajak kayak gitu. Kalau aku sendiri, kalau diajak itu pacaran oleh atau enggak, mending gak usah ketemu dulu lah. Ketemu dulu, kalau udah ketemu, ya misalkan mau berkomitmen, ya udah. Tapi karena karena kita itu manusia, kehadiran fisik itu ada hal yang penting, ya enggak sih? Jadi daripada nanti susah-susah ya udah lebih baik temenan aja toh Kalau misalnya kita punya teman online ataupun apapun itu Mereka datang dan pergi Biasanya sih seperti itu Dan toh gak kocaknya. kocaknya si cowok itu Beberapa bulan hmm? kemudian dia pacaran lagi Dan dia itu ke pacarnya itu melakukan yang dia bilang gak bisa aku Kayak gak bisa romantis, gak bisa bucin, gak bisa ini Dia curahkan ke cewek itu semua kayak aku langsung melihat kan masih follow followan kan lihatnya kayak oh jadi emang akunya gitu yang <laughs> emang salah di akunya mungkin tidak bisa dicintai gitu. kok oh, karena jadi sedih seperti itu Enggak gitu juga <laughs> karena kita lah online online bisa. <laughs> online sama, sama cewek yang itu sama, sama cewek yang itu online juga tapi dia melakukan apa yang dia tidak lakukan ke aku, dan yang dia bilang gak bisa kaku. Dia bisa lakukan keseluruhan itu. Apa yang kemesraan di sosial media? Iya, kayak... Ya, pokoknya bercanda-bercanda, rupanya, gitu. Aku oh, dia mungkin dia itu. lagi... Dia lagi... Sekarang lagi gak ada kerjaan. Jadi bisa on Twitter banyak. <laughs> hmm. Kemarin mungkin ngapain, ada project atau apa. Biasanya cowok gitu sih, kalau lagi gak ada kerjaan, ya udah main subsmed. Atau ngapain lah. Kalau lagi sibuk, ya udah fokus. Kita itu cowok itu kasihan, kita nggak bisa multitasking kayak cewek kita tuh cuma bisa satu gitu. Nah ketika itu mungkin nggak ada kerjaan ya udah akhirnya bisa ngebucin-bucinin apa gitu. Jadi kasihanilah kami para cowok jangan kasih kode-kode nggak jelas gitu kan karena kita itu kasihan itu mau itu mungkin lagi sibuk. Nah sekarang mungkin lagi tidak sibuk nah sudah. Ya, Look at the price ya. set, jangan menyerah cari lagi pacar online tapi jangan lupa nanti ketemuan tapi jangan dulu lah kalau lagi pandemi gini mana nanti sakit-sakit Mending -sakit. banyakin dulu gebetan online tuh banyak ketika kamu dapat gebetan online banyak tuh nanti afeksi datang udah oh, banyak ih cantik banget tuh oh, bagus banget ya aku kayak kayak kayak akun-akun Twitter Twitter anak muda zaman sekarang kayak lapar makan ini mau nggak atau nggak nge-share tweet masakan oh bagus bagus bagus bagus bagus banyak tuh afeksi afeksi dari cowok-cowok oh. gitu <laughs> sih aku yang aku lihat kayak gitu sih mungkin oh, karena nggak ya. ada sih mau ngapus apa gitu makanan kayak ya ada <laughs> mungkin aku ada cewek yang kalau kamu bilang kamu bukan cewek pada umum eh cowok pada umumnya aku adalah cewek yang tidak pada umumnya gitu. berarti berarti bagus dong aku tidak umum kamu tidak umum kita nyambung jadi <laughs> blangsak <laughs> <laughs> <laughs> kita ada pasangan blangsak gak nih? Tidak umum, tidak umum, aneh. Eh tapi kalau ngomong-ngomong jadi tidak umum, kalau misalnya orang nggak umum, nggak umum kayak, kayak berarti kayak Joker sama Harley Quinn. Orang gila, orang gila jadi super gila. Ya Allah. Ya Allah. <laughs> Masih muaras. <tap> tapi emang bener sih, kalau kita uh, kenalan sama orang di dunia online, kita juga nggak tahu kan dia kayak gimana aslinya, dia ya kita nggak ya, tahu sepenuhnya sama yang real life aja kita kayak mungkin ada yang mereka tutupin dari kita nggak tahu sepenuhnya pasti bagi online gitu bisa aja apa yang mereka apa ya tampilkan itu tidak sesuai dengan aslinya gitu jadi tapi satu pertanyaan apa? nanti kalau satu pertanyaan nanti kalau ada yang kamu ngajakin pacaran online lagi masih mau nggak tahu sih untuk sekarang kayaknya kayak lagunya ini Adera. apaan adera itu siapa adera itu penyanyi <laughs> tapi kalau dia kan dan kau hadir merubah segalanya kan huh? kalau ini aku ini penggalannya. lupa jadinya lupa sih ku berjanji untuk menutup pintu hatiku entah untuk siapapun itu <laughs> oh iya tahu dan kau hadir <laughs> merubah yeah, segalanya ya okay. cukup cukup cukup, cukup. <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan follow dan subscribe sosial media saya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari saya dan kawan-kawan mengenai Peculiar Path, sebuah seni belajar dari kesalahan online karena kita tidak mungkin memiliki waktu untuk mengalami semua kesalahan orang lain. Bye-bye.